Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel Mainin. Kali ini gua kembali akan membahas dan merangkum alur sebuah film. Yang mana film kali ini bertema horor. Diangkat dari cerita sebuah game terbaik buatan anak negeri. Ya, film ini berjudul Dreadout. Dreadout merupakan sebuah game horor yang sudah memiliki sequel dan ceritanya cukup menarik karena diperankan oleh anak-anak SMA.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 Film diawali dengan sebuah keluarga yang disekap dan dipaksa untuk membacakan sebuah mantra yang bertuliskan Aksara Sunda. Yang mana si perampok ini menginginkan sebuah keris yang berada di tubuh suatu jasad di tengah ruangan dan di bawahnya terdapat simbol seperti saringan. Setelah berhasil mengambil kerisnya, tiba-tiba datang polisi dan si perampok berhasil tertembak. Sedangkan seorang gadis bernama Linda berhasil selamat setelah dibawa kabur seseorang. Beberapa tahun berlalu, Linda sudah SMA. Seorang guru bernama Bu Siska menyuruh Linda untuk menjaga kesehatannya karena dia tahu Linda untuk membiayai sekolahnya. Linda bekerja sebagai pelayan di sebuah minimarket. Linda sangat populer di media sosial, membuat geng kakak kelasnya yaitu Eric, Jessica, Dian, Benny, dan Alex menjadi iri. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat konten di sebuah rusun yang sudah terbengkalai. Mereka juga mengajak Linda untuk menambah viewer. Awalnya Linda menolak karena alasan pekerjaan. Namun Jessica memaksa Linda dan akan membayarnya setelah membuat konten. Akhirnya Linda pun mau nggak mau ikut. Dan mereka pun berangkat ke rusun. Mereka mendapatkan izin dari Mamang Security yang menjaga bangunan. Namun si Mamang Security melarang mereka untuk melewati sisi gedung yang memiliki batas polisi. Mereka pun membuat konten live dan menyuruh Alex berpura-pura menjadi hantu agar terlihat lebih mencekam. Namun Jessica terjatuh dan membuat live-nya berhenti. Jessica amat kesal. Akhirnya Jessica meminta ulang live. Namun di ruangan yang lebih seram dan akhirnya mereka masuk ke sisi gedung yang ada garis polisi. Dan sampailah mereka di sebuah pintu yang juga ada garis polisinya. Linda yang tak nyaman dengan situasinya meminta untuk udahan. Namun karena Jessica dan Alec memaksa, akhirnya Eric ikut membujuk Linda untuk masuk ke ruangan yang pintunya ada garis polisi itu. Dan juga mereka menemukan sebuah gulungan di sebuah lubang di balik lantai ruangan itu. Mereka pun membukanya dan terdapat beberapa kertas dengan lukisan yang aneh. Jessica dan Dian mengambil foto kertas itu. Dan di kertas terakhir, Linda melihat sebuah tulisan beraksara Sunda setelah kena cahaya flash. Sedangkan teman-temannya yang lain tidak melihat apapun. Akhirnya Linda membaca tulisan itu dan tak lama banyak serangga mendatangi mereka. Untung saja jendelanya tertutup. Namun simbol yang berada di kaki mereka mulai menyala dan berubah menjadi kolam dengan air yang begitu gelap. Mereka pun masuk ke dalam kolam. Eric, Dian, Benny, dan Alex berhasil kembali ke rusun dan langsung meminta bantuan kepada Mamang Security. Mamang Security awalnya tidak percaya dengan kolam di lantai 6. Namun setelah melihatnya sendiri si Mamang pun menyimpulkan kalau ada kebocoran pipa dan Jessica dan Linda mati tenggelam. Padahal yang sebenarnya terjadi, Linda tiba-tiba muncul di tengah hutan. Linda pun berjalan mencari pertolongan, namun dia tersesat di sebuah makam. Dan tiba-tiba kaki Linda ada yang memegangnya. Linda berusaha kabur, namun akhirnya sosok yang memegangi kaki Linda bangkit dari kuburnya. Yang mana ternyata dia adalah Mr. Pochi bercelurit. Terlihat seperti karakter yang ada di gamenya. Linda begitu ketakutan dan si Pochi mulai menyerang Linda. Namun tak sengaja, flash kamera HP Linda menyala setelah terlepas dan terbanting ke tanah. Dan membuat si Mr. Pochi akhirnya kabur. Linda pun melanjutkan perjalanan, eh malah masuk kuburan. Dan keluarlah Mr. Poci lainnya. Karena Linda sudah tahu kemampuan ponselnya, dengan mudah Linda mengalahkan si Mr. Pochi itu. Linda pun langsung melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah rumah joglo. Linda mencoba masuk, namun tak ada orang di rumah itu. Pelan-pelan Linda masuk ke ruangan lainnya dan Linda menemukan kepala dari sebuah wayang. Kemudian Linda memasangkan kepalanya ke tempat wayang itu berada. Terlihat sosok wanita berbaju putih sedang bersama Jessica. Wanita itu menggantikan baju Jessica dengan pakaian kebaya berwarna merah. Kemudian sosok itu pun pergi. Linda masuk ke ruangan itu dan menyadarkan Jessica. Namun si wanita berbaju putih kembali dan menjadi cicak men. Ya kaget dong. Jessica terlempar dan pingsan, sedangkan Linda ketangkep, namun akhirnya Linda bisa membuat si Cicakman mundur. Namun tak lama, Cicakman naik ke pundak Linda, Linda pun mencoba menjatuhkan Cicakman sampai akhirnya Linda berhasil. Linda langsung membangunkan Jessica dan Jessica kembali mengganti bajunya. Sebelum keluar, Linda menemukan sebuah keris, namun di ruangan itu, Terlihat kalau Cicak men mati dan di sebelahnya ada seorang wanita berbaju merah atau The Red Lady. Linda dan Jessica pun langsung kabur menuju kolam yang diduga gerbang antar dimensi. Namun Jessica kembali tertangkap dan The Red Lady berusaha mengejar Linda. Linda yang ketakutan akhirnya langsung menyelam dan tak lama Linda kembali muncul di rusun. Hal itu membuat teman-teman dan mamang security terkejut. Dan tak lama Jessica juga muncul ke permukaan, namun menggunakan baju kebaya merah seperti yang sebelumnya Cicakmen pakaikan padanya. Mereka mencoba membangunkan Jessica, namun Jessica seperti kerasukan dan langsung ngoceh-ngoceh dalam bahasa Sunda. Si mamang security, mentang-mentang bisa bahasa Sunda, malah tawar-menawar, dikata lagi dagang, kalau dari daerah sama bisa nego gitu. Dia dipotong ke tangan mamang-mamang, dan melempar si mamang ke air. Terlihat di ponsel Linda kalau Jessica dikendalikan oleh si The Red Lady. Linda mencoba melawan dan berhasil mengembalikan Jessica ke asalnya, namun tak lama Jessica kembali kerasukan dan langsung menyerang Linda. Eric mencoba membantu namun akhirnya Eric juga dilempar ke kolam. Linda yang kembali mencoba melawan mendapat tendangan dan langsung pingsan. Alec yang kembali mencoba menolong eh, malah loncat sendiri ke kolam. Namun kemudian Alec menarik kaki Jessica dan ikut masuk ke kolam. Dan tak lama kolam tersebut kembali tertutup. Linda bermimpi saat dia keluar dari rusun. Dia melihat teman-temannya tergantung dan meminta pertolongan kepadanya. Tak lama Linda sadar. Benny dan Dian sudah bersamanya. Linda teringat dengan keris yang ia temukan. Dan Siret Lady meminta kerisnya dikembalikan. Mereka pun pergi keluar. Namun di depan lorong, Jessica yang kesurupan kembali menghadang mereka. Linda menyerahkan keris kepada Benny. Namun Benny tidak mau memberikan kerisnya. Akhirnya mereka kembali masuk ke ruangan sebelumnya. Dan tiba-tiba Jessica kembali berada di dalam ruangan tersebut dan berhasil menangkap Dian. Dan Linda mencoba melawan dengan flash ponselnya. Jessica pun terjatuh ke kolam bersama Dian. Akhirnya, Linda pun mau tak mau harus kembali ke dunia lain itu. Linda masuk ke kolam dan tepat keluar di dalam rumah jomblo sebelumnya. Linda melihat teman-temannya terikat dan tergantung di balik sebuah cermin. Linda pun mencoba memecahkan cermin itu, namun The Red Lady kembali datang dan mencoba membunuh Linda. Linda berhasil menyalakan flashnya dan membuat deret lady kesakitan. Deret lady pun marah dan melemparkan Linda ke cermin yang dibaliknya ada teman-temannya dan membuat cerminnya hancur. Linda pun mulai tak sadarkan diri, dan deret lady pun mulai mendatanginya. Namun tiba-tiba Benny datang, dia berhasil menusukkan kerisnya ke tubuh deret lady. Deret lady pun kabur. Tak lama Benny dan Linda keluar, namun lubang air tempat mereka keluar sudah tertutup kembali. Benny memaksa Linda untuk kembali membukanya. Di sana Linda melihat tato Benny mirip dengan tato orang yang sebelumnya memaksa ibunya dan sampai akhirnya sang ibu tewas. Yang ternyata pria itu adalah ayahnya Benny di mana ayahnya Benny berusaha untuk mendapatkan keris itu. Namun dia mati tertembak dan menyalahkan keluarganya Linda. Tak lama teman-teman Linda pun keluar dan ternyata mereka semua selamat. Mereka pun langsung pergi ke hutan, di mana Linda pertama kali muncul. Di sana, mereka dikejar oleh pasukan Pochi bercelurit, dan tak lama, The Red Lady kembali datang dan langsung menyerang Linda. Linda mencoba melawan, namun ponselnya dihancurkan The Red Lady. Namun, akhirnya Linda berhasil mengambil keris yang terjatuh di dekatnya dan menusukkannya ke leher The Red Lady. The Red Lady pun langsung menghilang. Setelah portal terbuka, satu persatu mereka masuk dan kembali ke rusun. Namun Benny kembali ke hutan untuk mengambil keris yang ditinggalkan Linda. Namun terlambat untuk Benny kembali karena portalnya sudah kembali tertutup. Linda mencoba membacakan mantra berkali-kali namun portalnya sudah tidak bisa terbuka kembali. Yang mana dikarenakan saat itu sudah subuh sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari lusun. Di kredit scene terlihat. Kalau Benny seperti mengirim video ke Bu Siska, ingat kan, Bu Siska? Dan sepertinya film ini akan ada sequelnya, dimana di gamenya sendiri di Out 2, semua setan-setan ini ada hubungannya dengan Bu Siska. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Dreadout yang tayang 2019 lalu. Overall, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. Karena mereka sudah menggunakan efek CGI, sudah terlihat seperti film-film horor luar negeri, seperti *Exorcise* ataupun Conjuring. Lalu, karakter setannya juga dibikin mirip, sama dengan di gamenya, salah satunya Pochi Bercelurit. Ya, dan juga cara jalan mereka terlihat seperti abnormal Titan yang membuatnya kurang, yaitu ceritanya berbeda dari cerita di game. Lalu, pemilihan aktor atau aktris yang kurang tepat menurut gua